Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini tentunya Kita ke dan kegabungan pertama para sahabat ya Ada spesial banget nih buat kita semua Ada sebuah unggahan postingan tentunya para sahabat ya Ini ada momen yang mana momen spesial banget nih buat kita semua para fans ya Ketika rekan-rekan kerja Facebooker nih ditanya para sahabat ya Tentunya Rizky Bilar mata teman-teman testuk karena persahabat Wow tentunya jawaban dari teman-teman Abang Bilar di acara Facebook memang tentunya luar biasa banget persahabat ya Rizki Bilar adalah sosok orang yang tentunya menjadi panutan dan tentunya sosok inspirasi juga persahabat ya ganteng sopan dan baik tentunya sudah ada pada diri Rizky Bilar itu langsung ucapan dari rekan-rekan Tentunya rekan kerja di acara pesbuker persahabat, ya, salah satunya Mbak Nunung nih, persahabat, ya. Yang mana Mbak Nunung menyampaikan bahwa Rizky Bilar tentunya orangnya sopan dan baik, persahabat, ya, sudah dipastikan. Tentunya yang lucu dari Rizky Bilar adalah ketika tentunya... Rizky Bilar lagi garing di ya, persahabat ya. Garingnya Rizky Bilar tentunya itulah yang membuat lucu kata Dan rekan-rekan lainnya persahabat ya Wow ini tentunya luar biasa banget persahabat ya Mudah-mudahan tentunya kebaikan dari Rizky Bilar selalu diberikan keberkahan dan merukah Hal ini diambil ya, alamin Postingan tersebut lalu di kembali oleh akun Instagram Lestibilar Galerian Discord Yang mana tentunya menuliskan sebuah kalimat caption Dikatakan Ganteng dan sopan dua hal yang sudah valid ya guys Plus lucunya pas gak lucu katanya ya Tentunya banyak sekali komentar Banyak sekali respon dari para fans Yakni dari akun Instagram Halimah Aquarius 02 mengatakan bersahabat ya Masya Allah Aku tambahin min baik hati Tidak sombong dermawan Plus udah sold out katanya Wow tentunya memang selalu banyak sekali dukungan dari para provinsi untuk kesayangan kita ini persahabat yang mudah-mudahan tentunya kekompakan kita semakin solid amin alamin dan untuk keunggahan berikutnya ada sebuah unggahan spesial dari ayah kecil Rafa sahabat nih kita lihat di akun pribadinya aduh semakin ganteng aja nih ayah dari Les Kejora, kejuara, para sahabat ya. Wow, semakin hari memang tentunya ayah Kejora semakin menyebar pesonaan. Jadi para sahabat ya, aduh, cute banget ya. Mudah-mudahan. Selalu kita doakan juga nih untuk ayah Kejora selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Dan untuk keunggahan berikutnya, para sahabat ada unggahan spesial juga nih kita lihat ya. Ini tentunya unggahan dari. Sandal putih Bilar, persahabat ya, yang memposting mem post kembali unggahan dari akun Ristiani Wow, kita lihat persahabat ya. Tentunya kayaknya semalam ada yang belum pulang persahabat ya. Kita lihat nih dalam unggahan postingan ini persahabat ya, Ide klasik kayaknya sahur bareng bersama Rizky Bilar nih. Wow, tentunya kita bahagia banget persahabat ya. Melihat kebersamaan dari idola kesayangan kita ini mudah-mudahan tentunya kebahagiaan juga selalu diberikan kepada idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut juga sebuah kalimat caption, Pak Sahabat dikatakan ya kalau ini IGS Fresh bukan post berarti ada yang bareng lagi. <laughs> IGS pacarnya AAB ini ya? Wow, tentu Sahabat ya? Kita mendapatkan vitamin lewat IGS-nya pacarnya aab ini, wow, mudah-mudahan saja persahabat ya Selalu kita dukung dan selalu kita support Untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan tersebut juga tentunya Banyak sekali komentar, banyak sekali Respon dari para fans nih Ini dari akun Instagram Lingkarkan yang berkomentar, mereka nggak tidur semalaman, apa kepala mereka nggak oleng ya? Wow, <tuh> hanya mereka yang tahu nih, persahabat ya. Tentunya kita hanya bisa mendoakan saja, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin robbal alamin. Dan untuk selanjutnya, bersahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan dari IGsnya Mas Gongli ya. Kita lihat nih, di situ Mas Gongli mengunggah sebuah kalimat Dan postingan persahabat ya. Akhirnya sampai rumah perbahan dulu boleh kali Wow tuh para sahabat ya tentunya baru selesai kayaknya bersahabat uh, membuat konten ya tentunya kita doakan terus juga nih untuk Mas Gungli editor dari Rizky Bilar dan Fali Akbar sahabatnya mudah-mudahan selalu berikan kesehatan dan selalu bisa menyuguhkan vitamin-vitamin yang membuat kita semakin bahagia untuk selanjutnya ada sebuah unggahan postingan Dari akun instagram Delay lari para sahabat yang memposting Meripost kembali unggahan di channel youtube nya 73 di para sahabat ya Wow ini keren banget para sahabat ya Ketika Rizky Billar di acara Facebookers Sahur nih Tentunya Bang Rizky Billar Sedang melakukan briefing sebelum live ya Ini tentunya luar biasa banget Kita selalu bangga yang mana menrezeki Bilar setiap hari banyak sekali progres Pak Sahabat ya. Tentunya kelucuan dari Reski Bilar semakin membuat kita bahagia di para sahabat semakin bangga juga nih mudah-mudahan rizki Bilar selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan tentunya. Untuk selanjutnya para sahabat Bang Min akan mengipulkan kembali ya bahwa bakal ada acara spesial di Indosiar nih yang akan menyuguhkan vitamin bahagia buat kita semua para fans bahwa tentunya konser Lida X Bismillah Cinta bakal menghadirkan pasangan fenomenal Rizky Billar dan Deddy Kejora nih para sahabat ya yang akan tampil satu panggung nih bakalan pecah nih para sahabat tentunya kita tunggu paket komplit Paket lengkap dari idola kita nih Pak Sahabat ya Yang tentunya kita sudah kangen banget nih Melihat kekiutan kemesraan di atas panggung dari Lesti dan Rizky Bilar Tentunya benar-benar mudah kita mendapatkan kejutan bahagia dan kejutan spesial Dari idola kesayangan kita Mungkin inilah informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Pak Sahabat Bang ingin ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh